Hari, Hari kita akan pergi ke Uh, kabang, kabang apalagi itu sekitarnya lah nah, nah di kawasan sekitarnya <Gülüyor> oke okay, guys, guys peace guys kami dalam perjalanan guys kita berada di jembatan kabang kita akan terpaksa ngomongin terluar di motor di kabang guys, jembatan kabang guys semangat Malaysia guys semangat guys semangat kemerdekaan kali guys, semangat Kita atau tempat tertutup dan ketiga melaksanakan kebersamaan atau Dari dan bukan bangsa negara. Kita juga masyarakat ...dan budaya serta menegakkan masyarakat kandipokratis dalam penggunaan ke-24 dan ke-44. Dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu... Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sesak. Bersama, penyelamatan dengan dari kiri dan duduk 7 Julai sehingga 30 September 2020 ini. Bancan adalah secara atas talian online di link. Semuanya dah si Rudin Syah pada 31 Ogos 1998. Permasyuran hukum negara ini dibuat ketika paling... dan Covid-19 ini inilah dalam jalan puan-puan dan puan-puan bersama kita kedua elakkan kompil spaces atau tempat tertutup dan ketiga kami sekarang uh, setelah pun selesai penjaga tugas ION yang dulu di kampung Kabang dan kami sedang bergerak belum berada 100 di sampai... ECC Okay, action 1, 2, 3, lang dulu 1, 2, 3, action Okay guys. See you tomorrow. See you tomorrow. tomorrow. yes? Oh. Jam, jam, jam. <laughs> oh, ya jam, jam, jam. Jam, jam, jam. <tutuk> jam <dia. tutuk> Mana jam kau di <tutuk> komputer tuh? <tutuk> laju, kasih laju dulu, Ah, itu Ini Oh, ada lagi hari bulan, kan? <tutuk> oh, itu udah boleh pakai itu. <tutuk> palsu. <tutuk> <tutuk> itu palsu. Hello guys. <laughs> Hi guys. Orang <laughs> uh, tuh. Orang baru Oke. selesai. Oke. bro. Okay. <laughs> ah, ini dia guys. Karina, guys Boinkan, guys Baik, guys, guys Jangan ada update, tulis di mamat lah Banyak paham Banyak paham Hai semua Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkutan COVID-19 ini? Ini langkahnya Kita perlu elakkan 3G dan amalkan 3W Apakah 3G dan 3W itu? Pertama Keluarkan kepada peserta tempat kesat. Kedua, jangan kita tanpa memecahkan sebaran COVID-19. Mesin ini dibolak-balik untuk jelaskan semuanya. Tahap perumahan Malaysia 2020 1, yang akan berbula 7 Julai sehingga 30 September 2020 ini. Bancang adalah secara atas talian, online, di-link. Walaupun secara bersemuka, berbula. 7 Oktober sehingga 24 Oktober 2020 Berikan kerjasama anda. Ok selamat pagi Selamat datang ke g Gallery Kampung Limbahau Dari tanggal 28, 2024. Oh, 28, 2024. Nah, sekarang sudah langsung sampai hari 28 jam 1 satu per tanggal. Untuk pihak sama juga kita, oke? Okay. Uh, umur 12 tahun dan ke bawah kita sekarang uh, pemberian vaksin, imunisasi polio untuk dosis tiga dan dosis empat. Yang ini sudah dapat? Macam sudah, ada tanda-tanda di hitam Nah, untuk 3-4 tanda ada di sini Oke, okay? so kalau macam kita tengok Anak-anak datang di kampung ini ada yang perlu dapat tanda Antara di sini dan di sini Oke, okay, minta tolong untuk datang ke klinik-klinik peserta berdekatan ambil vaksin So, kita akan kebelah um, satu bulan ini kita akan start dos keempat, yang last Okay, tapi mana-mana ada tercicir okay, Tercicir, tidak dapat pergi Ataupun ada yang baru sampai ke daerah bapar kita tolong orang Datang ke kaitan kita yang kita Dapatkan vaksin dari nomor 1 Sampai nomor 4 okay, Dia ada bagi dua vaksin ini vaksin uh, MOPV dan UOPV uh, Mungkin teman-teman sudah dengar, kan, kita ada case 3 uh, kes di, di Sabah Untuk polio ini, kita <tuk> has uh, free free Pemimpin sempurna 15 tahun dibatuhi, tidak polio uh, Polio ini yang penyakit kita oh, catarkan oh, kanan Nah, -kana. uh, dewasa dia tidak adalah DOS keempat, dan kita masih bisa berhubung Untuk bangluman, di uh, kawasan Yubakau ini, dia punya uh, tujuan untuk DOS keempat dan DOS keempat Kurang jadi kami minta tolong tuan-tuan yang ada untuk Minta tolong datang ke klinik kalau daripada datang klinik, ya. datang ke dewan Dewan uh, oh, buang. Oh, buang. Oh, saya lah kami di Keputu Puan Mereka juga Oke kepada Dan juga kita ada penyerahan bendera bantuan uh, pada pagi ini dan juga uh, stick pro yang telah kita terima dari donatur sama-sama juga golongan. Nah, dan juga kita ada larb tindak yang kita tampil di dalam mana yang untuk penyasa tim kerja dengan pemerintah sila. Kita ada kerjasama dengan Jembatan Kesehatan sekali pagi Jadi, uh, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Jadi kita ambil Oke. sebut. prihatin. Oke, oke. Oke, guys. Oke, okay, guys, kita okay, selesai. guys. jalan okay, guys. bagaimana? Untuk boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini Ini langkahnya Kita perlu elakkan 3 C dan amalkan 3W Apakah 3 C dan 3W itu? Pertama, elakkan Oke okay, guys, ini sama pati guys. Tapi patinya belum ada guys. mau beli buat guys mood sekarang kalau tengah lebar. Guys hati-hati di jalan terdapat <benefit> <men> oh, bangku <exciting snowberries> sampai ke sekolahan, kena ati ke jam Lalu siap yang kita kasih resmi itu hari ini dong? tapi kan? mau tidak, mau tidak, saya mau